serta klik tombol notifikasi ya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan spesial terbaru dari idola kita Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Makin gak sabar banget ya warga Konoha untuk menyaksikan acara besok malam Yakni acara Sofi Kali ini Bunda Lesti mengunggah iklan persahabat ya di aplikasi TikToknya Aduh Masya Allah banget pokoknya Bunda Lesti Kejora Ini mengingatkan ya untuk warga Konoha jangan sampai lupa Di tanggal 25 April tepatnya besok Buddha Lesti, Papa Bilar akan tampil menyuguhkan kejutan nih di acara Sofi. tanti Bang Mimin akan mengingatkan untuk warga Konoha biar nggak terlewatkan Biar nggak ketinggalan persahabatan yang selalu menyaksikan acara-acara yang dibintangi oleh idola kesayangan kita Info ini pun kita dapatkan dari akun Lesloranus Korsik Ada kalimat caption yang dituliskan Besok ya, besok, awas lupa loh, besok loh ini, katanya itu bersahabat jadi ingetin ditegasin lagi ya, besok, jangan sampai lupa, besok malam, jam 7, kita akan menyaksikan ide laksanakan kita tampil di acara Sofi Big Ramadan TV Show. Dan kita juga bersahabat banyak sekali, pastinya tanggapan dan respon positif yang diberikan. Ya, ini dari akun 38. Komariah mengatakan, oke okay, makasih selalu diingatkan untuk Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga persabat komentar lain dari akun Vidia 88 underscore Iya dong, ditungguin banget nih Wow, Masya Allah banget ya, sudah nggak sabar nih warga Konoha Untuk menyaksikan penampilan Bunda Lesti dan Papa Bilar di atas panggung Karena ini kavel, ini barengan tampilnya Masya Allah dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya Ini ada bunga spesial juga nih dari Dr. Siska Yang mengunggah video momen kebersamanya dengan Abang L dan Bunda Lese Kejora ini Fosingan kemarin yang baru diunggah oleh Dr. Siska Kita lihat BBL nangis ya Masya Allah saat mulai Dr. Siska, aduh gemes banget ya nangisnya aja Ganteng dan tentunya lucu ini sih penyemangat warga Konoha sekali ya. Masya Allah, mudah-mudahan dukungan doa selalu diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai keluarga Lesti dan Rizky Bilar. Amin. Berikutnya juga persahabat, perhatikan merupakan spesial dari A. irfan. A. Irfan mengunggah sebuah postingan foto bersama keluarga besarnya persahabat ya. Ada istri, ada kelima anaknya juga, dan maksudnya airfan juga menuliskan sebuah kalimat caption 21 hari sudah kita berpuasa Alhamdulillah di foto ini sudah benar nggak sih 21 orang katanya tuh persahabat ya kira-kira sudah benar nggak nih di postingan foto airfan sudah 21 orang dan ternyata bersahabat ya Bunda Lesti ini fotonya disempilin Diunggahan postingan airfan Aduh bener banget ya Yang satu bunda L katanya tuh Masya Allah Ini sih cute banget airfan Dan pastinya banyak sekali juga nih Respon dan tanggapan dari para sahabat Yakni dari akun Instagram Nisa Khairani 21 mengatakan Kenapa ada di daerah Lesti ah, bang binya taruh juga a ah, biar kumpul katanya ya biar komplit Aduh Masya Allah banget melihat gini aja kita sudah merasa bahagia Bunda Lesti selalu tentunya menjadi bagian dari air Irfan juga Masya Allah dan berikutnya para sahabat, ada info juga dari papa Bilar ini info semalam kita simak persabat ya ini yang ditunggu-tunggu bagi-bagi THR Lebaran bahwa hari ini hari Minggu tanggal 24 April jam 7 malam kalau mau menang wajib follow Instagram Chris Sebastian lalu like dan komen kalau dapat THR kalian mau, mau buat beli apa komennya di feeds yang terakhir di Instagram Chris Sebastian dan tag dua orang teman kamu tuh info ya dari Papa Bilar yang ingin mendapatkan THR ini persahabat ya hari ini jam 7 malam. Kalau mau menang, kalian wajib untuk Memfollow akun Instagram Kokris. Persahabat, ya, mudah-mudahan tentunya rezeki kita semuanya. Dan, persahabat, ya, kita doakan juga untuk keluarga Leslar semoga selalu diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik. Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya.